Halo Dreamers, balik lagi sama aku Alvin Tarot dan sekarang aku akan ngebacain untuk zodiak Scorpio dengan tema kita kali ini ngebacain mengenai energi yang paling banyak terjadi sama Scorpio, kemudian kita lihat ke depannya seperti apa dan dibacain khusus dari sisi percintaan. Sekarang hujannya aku minta maaf kalau nanti agak terganggu. Oke, okay. kalau nanti yang kelihatan di kartu itu ngebacain mengenai pendidikan, karir, keuangan, ataupun kesehatan dan spiritual nanti benar bener bakal dibacain juga ya tergantung dari apa yang pengen keluar gitu dari kartunya kemudian jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen video ini dan kalau kamu pengen banget dibacain khusus untuk diri kamu sendiri bisa personal reading caranya gampang banget tinggal cek di kolom deskripsi sekarang lagi musim hujan ya di di area aku gitu kan, jadi mohon dimaklumi ya. Kalau nanti ada suara-suara gitu ya, yang penting bikin video <laughs> ya, yang penting bikin video biar kamunya ada uh, sesuatu hal gitu ya. Yang mungkin uh, terjadi Scorpio, terus elemen Scorpio adalah air, terus sekarang hujan. Jadi yang aku lihat di sini pas banget gitu ya untuk kamu, jadi benar-benar adem gitu kan, benar-benar kayak e, gimana sih dengan seseorang gitu ya, kalau misalkan lagi hujan ya, macam-macam gitu lah ya, maksudnya kayak pernah gak sih kamu e, ke pantai ataupun kemana gitu ya, terus e, berduaan gitu kan dengan seseorang terus terjebak hujan gitu ya, digubuk, berduaan gitu ya, berduaan doang, terus kayak ngobrol ya, akhirnya ngobrol-ngobrol-ngobrol dan ya yeah. jadinya manja gitu ya, bisa jadi manja, bisa jadi uh, ya yeah, akhirnya dengan suasana tersebut jadi memori yang indah gitu ya, kayak suasananya bagus terus dengan ada dia di samping kamu gitu ya, terus uh, yang memberikan tanda-tanda uh, cinta gitu kan, kayak bagus banget. Enough with the story, ya yeah. kita lihat di sini untuk kamu. Page of Pentacles, kemudian ada Wheel of Fortune dan Ace of Swords. Ya, di sini yang aku lihat benar-benar menggembirakan banget untuk kamu. Kenapa? Kenapa Alvin? Karena yang aku lihat di sini ada Page of Pentacles bertemu dengan Wheel of Fortune, gitu ya. Jadi, ini yang ada di tangannya dia, ya. sebentar aku ambil pen dulu, terganggu nggak dengan suara itu, <tuh> ya? Kalau kalian terganggu, silakan personal reading ya. Biar aku nanti beli uh, kursi roda ya, kursi yang ada rodanya gitu. Jadi biar uh, mobilitasnya smooth gitu ya. Tapi tetap sih, dibandingkan dengan harus beli kursi, lebih baik beli kartu ya, yang kartu yang baru gitu untuk kalian nanti supaya pembacaannya nggak itu itu aja gitu kan. Ya yeah, will of fortune juga di sini aku lihat. Jadi di, di ini ya di, di sini tuh kayak di tangan kamu ataupun di tangan dia itu ada yang namanya will of fortune. Jadi ini ibarat kata, ini versi kecilnya, ini versi gedenya. gitu ya. Jadi apa yang ada di genggaman tangan kamu atau apa yang ada di dalam keseharian kamu saat ini itu keberkahan banget kak ya. Ibarat kata gini si wheel of fortune ini kan wheel wheel itu kan roda roda itu berputar ya kak ya jadi nih si rodanya berputar kak ya kan terus ketika dia berhenti kayaknya yang aku lihat di sini dia berhenti ke arah ace of swords gitu ya ke arah ace of swords di di area sini ya yang aku lihat mungkin ada kaitannya ke arah ini ya si burung ini benar arahnya ke sini ya berarti Uh, barat, barat laut, utara Timur laut Ya, timur laut, kayak gini Ke arah sini Ya kan Timur laut Ada apa dengan timur laut? Kalau kamu ngerti arah ya uh, Boleh gitu ya, boleh diceritain Karena arahnya kayak Entah ke arah Barat, entah ke arah utara Ya Utara, nih, ke arah swords yang ini atau benar-benar ke arah si burung uh, Garuda ini gitu ya, burung Garuda atau burung elang, eagle gitu kan. Timur laut gitu ya, ke arah timur laut. Kalau ke arah timur laut dari Indonesia mungkin ke arah Filipin, Sulawesi, Maluku gitu ya, Ambon gitu kan. Uh, Maluku, Maluku Utara Terus, kemudian juga ada Papua, ya, uh, Filipina. Terus, kemudian arahnya ke sana itu mungkin ke tembus-tembus ke Hawaii, New York, New York, Amerika, gitu ya, Kanada. Mungkin ada ke arah sana juga ya, untuk kamu. Mungkin itu bisa jadi yang aku lihat. Uh, untuk kamu yang memang mungkin mau pendidikan atau mungkin kayak mau kerja gitu ya kayaknya lebih cocok ke arah sana deh karena lagi happening banget atau uh, Kayaknya bagus gitu ya kayaknya bagus kamu juga udah nyari-nyari research gitu kan Ke arah sana bagus silahkan gitu ya California gitu kan LA Los Angeles Mexico gitu kan mungkin ya bisa ke arah sana Uh pengen banget ke, ke Mexico ya Mexico ajak-ajak aku ya ajak-ajak Alvin kalau nanti sana <laughs> ya kalau tadi ke mansion gitu kan dan mungkin kalau utara itu dari utaranya Indonesia mungkin ada kaitannya uh, di sini kalau dari maps ya kalau dari map itu kalau lurus gitu ya kalau lurus mainland Uh, Taiwan mungkin gitu ya, Hong Kong uh, kemudian juga Jepang terus Rusia, terus kemudian ke Korea ya, Korea Utara, Korea Selatan bisa juga ke area sana sih yang aku lihat ya untuk beberapa orang, jadi uh, mungkin bagus ya, mungkin untuk beberapa orang bagus gitu loh ke area sana, atau memang jodoh kamu, ya jodoh kamu asalnya dari sana loh, bisa juga yang aku lihat di sini ya, bagus sekali ya bagus sekali, di sininya aja ya, di bagian tangannya aja itu arahnya ke arah tadi timur laut gitu ya, timur laut gitu kan jadi yang aku lihat disini as of source, ada kaitannya dengan prinsip ya, prinsip uh, yang berbeda, kemudian juga budaya yang berbeda kemudian, pokoknya mungkin kalau kamu itu, misalkan ya kalau kamu tempatnya di Aceh misalkan ya Uh, mungkin ke arah kalau ke arah timur laut diposisikan aja gitu ya, terus kemudian kalau dari medan diposisikan berarti ke arah Penang gitu kan, ke arah Batam bisa juga gitu ya, untuk beberapa orang. Jadi sesuai dengan uh, posisi kamu, terus arahnya itu ke utara atau ke arah uh, bagian timur laut itu gitu ya, itu yang aku lihat. Posisi arah yang bagus gitu Untuk kamu Dan mungkin jodoh kamu dari area sana Gitu ya Dari area sana Kayak gitu Wow dia terbang ya Dia terbang menggunakan pesawat mungkin gitu kan Terus uh, nyampe landing gitu kan Mendarat di Kota kamu bisa juga seperti itu kak Mendarat di domisili yang kamu Tinggali saat ini bisa juga Seperti itu ya jadi Uh, di sini kayaknya lokasi hmm. jodoh kamu di sini ya terbaca wow aduh aduh, aduh. wow oke okay, that's a good one that's a good one ya yeah. jarang-jarang pembacaannya bisa sampai ke arah sana gitu kan <laughs> Oke, mungkin ini aku aku nyeritain mungkin ke arah uh, lokasi jodoh kamu gitu atau lokasi dimana uh, posisi jodoh kamu saat ini yang mungkin akan datang gitu loh ke kamu ya. Di sini aku lihat. Karena dia dianya aja di sini terbang gitu loh Kak ya. Tuh lihat. Terbang dia. Nanti terbang juga mendarat ke kamu gitu ya, mendarat ke hati kamu. Oh. Lala gitu kan? Oke, okay. itu yang bisa aku lihat di sini ya. Untuk kamu, bye bye. Sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya. Itulah kenapa mungkin ya, timur laut terus tadi ada kaitannya dengan hujan dan air gitu, karena keterkaitan dengan air. Oke, okay. bye bye.